Nangis, semoga nanti semoga jodoku nanti kayun bin amin nggak oh. nantikan pertunjukan tiktok kita selanjutnya kita latihan dulu tapi Ini ada Dede, Dede abis beli apa, deh? Abis beli kita unboxing bareng sama artisnya Kita unboxing, Dede keren Apa sih? Aku aja baru tahu loh Nih, Apa sih, unboxing. dek? Surprise! Dedek <laughs> cepet liat ga sama? Nek, toh! Lucu banget! Ayu Ting Ting, Queen of Sambalado Lucu banget deh, coba deh ada warna lagi. lagi Oh ya Allah Keren. Uh -uh. Pink. Ya Allah, ini order oh. di mana, Ada order, nanti aku kasih linknya. Oh. Ya Allah, cipat. Nanti ya, nonton Dia ting -ting bisa dia bisa warna-warna gini. Bisa. Jadi pilih deh warna apa nanti tuh. Ada yang bisa gonta-ganti gitu kayaknya deh, bisa kedip-kedip nggak? Tidak tahu deh, belum nyoba. Oh. Ya Allah oh. nih. Tuh Kalo yang mau tahu day order day day. sama dede. <laughs> di mana deh ini deh? Banyak warna deh, keren loh. Ada, nanti aku kasih. <laughs> Next the I ting Kil banget, dede Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting Mana Ayu, ting -ting. sih, coba lihat di dalamnya ada bacaan Allah. apa Oh ya Allah, Ayu Ting Ting Queen, Queen of, of Sambalado Kreatif tuh yang bikin lucu tuh Lucu tau Jadi kalau Ayu Ting Ting konser Ya mau dong deh, order kan. deh Boleh, boleh nanti aku ingin Ada linknya kamu Ada, aku kira, -kira link linknya ya Dede ada linknya, ya Allah lucu. Ah! <laughs> lucu banget, makasih dede Ya Allah, lucu deh Ayo siapa yang udah punya ini? Ya Allah lucu banget, sumpah gua nanyain. Pawak nyotne. Aduh. Cepat. tanpa hari ini pakai topinya Sejin. Si ini waktu dia pakai waktu bulan madu sama. Jan enak Oni, mau Topi ada udah dipake sama aku Tante Ica, sarangin Tiba-tiba dikirimin ini sama tante aku Ada yang tahu Topi siapa ini? Topi nya Yang dia pakai honeymoon sama Hyun Bin Mau nangis Semoga jodohku nanti Kayak Hyun Bin, amin <tik> ini dia orang yang memenangkan tapi so yg <tik> langsung diminta maan aku langsung dikasih ma. Nah, resep rahasia sahur andalanku yaitu ayam goreng roiko nah kamu mau nggak nih ketemu dan masak bareng sama aku di Indah Maret? caranya gampang banget masak ayam goreng roiko dengan cukup royco aja tanpa tambahan bumbu lain dijamin pasti lezat dan bergizi. Apalagi ada diskon 1.500 kalau beli Royco 220 gram di tanggal 16 sampai 31 Maret. Yuk upload video beserta foto hasil masakanmu Detail mekanisme. Cek Instagramnya di @royco_indonesia dan @indomaret. Buruan ikutan ya. Aku tunggu postingan kalian dan sampai ketemu di Indomaret. Bu, bunda yang jemur. Hei kamu kemana memang? Hah mama, jemur sini. Bareng sama bunda ya? gitu. mama. mama. kamu mau siapa? nenek tanya. kamu siapa emang? Hah? Hmm? berjemur sama siapa kamu? ah ah. mau bunda ya. Nah, iya ya. iya. Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Baru sebentar, cuma keteknya. Cuma keteknya baru sebentar, cium ceteknya baru sebentar. Cium, cium keteknya. Lalu. Aduh, wangi banget keteknya. Sedap, tiduran, si tiduran si dong Oh iya, Halo. iya, oh siapa? Si gobyo, si gobyo, si gobyo. Suga, sementara ini udah basah keringet. Yuk, aku tekan aja, gak bisa diam. Diam, tanda gila cantik dangdut dana. Mana kakak? Ikis jemur kakak. Ikis tuh dipanggil kakak. Ikis, hmm, kakak ikis jemur gitu ya? anak duduk. Gimana cerita? eh eh dia mau kemana? dia mau duduk pak? dia mau kemana? kamu mau kemana? kamu <tuk> mau kemana? ya udah duduk tuh. jadi berpan, kayak gitu-gitu terus kan? duduk. diam. ayo duduk. ya udah diam punya lagi cemor kamu. la ilaha illallah. la ilaha illallah ayo berjemur dari nangis nangis ha jalan laga biar hangat badannya nak <tuk> ya nah. <tuk> <tuk> nantikan pertunjukan tiktok kita selanjutnya kita latihan dulu tapi <tuk>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 and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion. Even though.